Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Pada hari ini kita penuh berkah ini. Amin, Alhamdulillah Ucapkan terima kasih Yang sebesar-besarnya juga Saya ucapkan pada Para panitia, para warga Yang sudah Bekerja keras Dari kemarin persiapan dan uh, ucapan terima kasih juga Kami ucapkan kepada para benar yang Salah banyak sekali yang membantu kesehatan ini Semoga Allah memberikan balasan yang terbaik untuk kita semua Amin Akhirnya FM.